Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan semua selalu sehat walafiat Dipermudah urusannya Diperlancar rezekinya Dan selalu sukses, sukses, sukses Amin Oke okay, teman-teman Kembali lagi ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya mau sharing Bagaimana atau cara agar whatsapp kita tidak Tidak di hack ataupun mudah disadap, jadi teman-teman, WhatsApp kondisi saat ini adalah sesuatu aplikasi yang sangat penting di handphone kita. Jadi, WhatsApp adalah salah satu alat komunikasi yang lagi trend saat ini. Jadi, teman-teman yang memiliki aplikasi WhatsApp, maka lebih berhati-hati agar terhindar dari hack maupun disadap. Oke, okay, bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang belum klik subscribe sebelumnya Mohon di klik subscribe Oke kita lanjut Ya Pertama Nyalakan notifikasi keamanan Jadi teman-teman silahkan ambil handphonenya Langsung dipraktikan Ambil whatsappnya Lalu klik setting Lalu klik account Lalu klik security So security notification Ini gunanya adalah untuk pemberian tahuan tentang Keriti kita keamanan oke okay, selanjutnya tentang whatsapp web kamu jadi teman-teman aplikasi whatsapp yang terhubung dengan web, internet, handphone di pc itu hati-hati jangan lupa setelah menggunakan aplikasi whatsapp di web segera logout atau keluar dari web itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan aplikasi whatsapp kamu, jadi lebih berhati-hati jadi pernah kejadian ya, ada seorang teman yang memiliki aplikasi WhatsApp yang terhubung ke web, dia lupa mematikannya. Sehingga seorang oknum atau orang yang bertanggung jawab itu meminta transferan ke nomor rekening. Dia share atau broadcast ke semua nomor WhatsApp yang berada di web tersebut. Jadi lebih berhati-hati. Jadi... Selalu pantau WhatsApp web di WhatsApp di web kamu, ya baik itu di tempat umum, misalnya di rental komputer, warnet maupun di PC ataupun laptop kamu. Jadi lebih berhati-hati. Oke, ini ada dua verifikasi, apa, verifikasi ya untuk keamanan. Ini bisa dicoba teman-teman. Ya caranya langsung aja menu setting account to step verification dan digeser dibuat settingnya enable. Oke, okay, lockout dari segala device. Ini termasuk semua ya yang terhubung dengan WhatsApp. Kalau misalnya kurang digunakan, apalagi kalau misalnya tidak mau lagi menggunakan WhatsApp, segeralah lockout. Walaupun itu dari WA, eh dari handphone maupun dari PC. Termasuk gini ya teman-teman yang mau jual handphonenya, mau service handphonenya lebih berhati-hati ya. Jadi teman-teman yang servis yang mau jual handphone, segera lockout dari segala device. Ya, mau, begitu juga kalau misalnya mau jual laptop atau PC, segera lockout dari aplikasi WhatsApp-nya. Okay. Selanjutnya, jangan sembarangan klik tautan. Jadi belakangan ini banyak pengirim link-link yang menjanjikan dapat uh, kuota internet. Uh, jika klik di WhatsApp, uh, itu banyak seliwiran di broadcast WhatsApp jadi lebih berhati-hati jangan sembarangan untuk klik tautan ya Oke okay. ini gunakan aplikasi WhatsApp resmi jadi teman-teman hindari untuk mendownload WhatsApp mod, ya segera upload uh, di download aplikasi WhatsApp resmi yaitu kalau misalnya Android bisa di menggunakan di ya. jangan guna uh, sembarangan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp yang tidak resmi Oke, okay, jangan memberikan perintah untuk mengirim OTP One Time Password Jadi OTP itu singkatan One Time Password Kepada siapapun Jadi ini untuk teman-teman yang mau Daftar atau masuk ke Pertama kali ke Whatsapp Itu ada perintah untuk mengirim OTP Jangan pernah memberikan informasinya ya. Jadi cukup kita ke nomor handphone kita sendiri Jadi lebih berhati-hati Ini nomor OTP jahat sangat berbahaya Ini bisa digunakan oleh pihak siapapun jika mengetahui nomor OTP kita atau one time password. Oke, okay. kurangi menggunakan jaringan wifi public. Jadi jika berada di daerah public di daerah umum, jangan sembarang menggunakan jaringan wifi-nya. Ya, gunakan wifi yang memiliki password yang jelas. Ya. Uh, misalnya di hotel, lihat ya, jelas nama hotelnya, jelas passwordnya. Hati-hati menggunakan jaringan wifi publik, terutama yang jaringan wifi publik tanpa password. Ya ini untuk menghindari agar aplikasi ataupun yang lain di hack atau disadap oleh orang lain. Oke, okay, ini lebih aman lagi, ya, handphone kita gunakan fingerprint untuk mengunci WhatsApp kita jadi selain handphone menggunakan fingerprint WhatsApp juga bisa menggunakan fingerprint bagaimana caranya? lihat video saya sebelumnya oke, okay, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat silahkan dicoba ya, bagi teman-teman silahkan di-share video ini kepada keluarga, kepada teman-temannya agar mereka mendapatkan manfaat yang sama dengan Uh, teman-teman, oke. Okay. dan juga, jangan lupa, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. terima kasih. saya doakan semuanya dipermudah urusannya, berlanjut rezekinya, rezeki dan sukses, sukses, sukses. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.